Ya, Ananda Diki Restu Pratama bin Bapak Iman Supriyadi Sukardi, saya nikahkan dan kawinkan dengan anak Bapak bernama Elta Solihah Putri, dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat empat koma 2 gram dan uang sebesar 231.021 rupiah dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Adinda Elkas oleh Putri Putri Bapak halal bagi diri saya dengan mas kawin tersebut